Nanda. nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Bubun Sri Jawa tentunya di channel saya Bubun Sri Jawa TV dan apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan baik dan selalu diridoi juga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dan sudah lama sekali saya tidak mengupload video di Youtube mungkin sekitar 12 harian saya tidak membuat video youtube karena kesibukan saya dalam pekerjaan saya dan nampak di hari ini cuaca mendung banyak awan di langit awan hitam dan mungkin sebentar lagi akan turun hujan untuk pertama kalinya karena sekarang memasuki musim dingin dari musim panas ke musim dingin jadi biasanya akan turun hujan ya dan di depan saya juga banyak sekali burung merpati yang nongkrong mungkin karena cuacanya mendung tidak panas jadi burung merpati bergelombol bergerombol keluar dari sarangnya untuk mencari makan bersama-sama dan kebetulan banyak juga para jamaah umroh yang ngasih makan ke burung-burung di sini sehingga burung-burungnya itu bergerombol dan turun ke bawah dan untuk para sahabat-sahabat Bugun Sri Jawa TV jangan kemana-mana dan tonton videonya sampai akhir Dan sampai di sini saja video saya di hari ini untuk para jamaah Indonesia yang sudah lama menunggu untuk bisa datang ke sini, saya doakan semoga diberikan kelancaran dan secepatnya bisa ke sini untuk menjalankan ibadah umroh dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.